ini kan Hajar Hajar Hajar Hajar Pak masuk Pak Pak Pak Him, I can't dan tangi Tidak, takut. Tidak, Tidak, pak, pak, satu, satu, Pak Look at it Satu, berkaitan dengan harga, dua, kata -kata berkaitan dengan stop, tiga, berkaitan dengan uh, apa namanya kondisi pasar. Jadi bagus untuk uh, pasar desa Menden ini diminta untuk diperbaiki langsung yang lain-lain ini. Kemudian, kita akan bisa mendorong menggunungi rakyat yang ada di peradenan desa Menden. Yang Buning Yang Buning kami sampaikan iya nanti nggak bisa terlalu banyak ibu ujang